lagi dengan saya di Sinia channel sebelum menonton yang belum subscribe subscribe dulu dong karena subscribe itu gratis tift, tift. <tell> <tell> jangan lupa aktifin loncengnya like, comment dan share share Kali ini belajar A, B, C Semang menonton Biar Bial sebutin ya, ya. Oke okay. Mau dari atas Ya Nah, yeah. Uh, uh. Yeah. Yeah. <laughs> Coba dari sana, dari samping kanan tuh Eh, kalau enggak mama tebakin Wah, kalau tebakin udah ngerti dia Oh, udah ngerti ya R mana R ya? Eh? Oh ya, setuju R Ye yeah. Ye yeah. Ye yeah. Ye yeah. yeah. <laughs> ha. Itu. Ye. W. W. W. Iya, betul. <laughs> itu apa itu? X. Kalau W? W ye yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. hey, hey. Mama tunjuk beri yang sebutin. Iya. Yeah, okay. yeah. yeah. terus? S S mana S? ini lagi. Lagi berurutan. terus? B, terus? M ya. Yeah. M hmm. O P okay. ya. Yeah. Yeah. L okay. dua, we dua, dua, dua, 1, 2, tahu. Ya hey, ya. ah oh. Dari X dari X. X. Hmm, nah. Terus ke kiri. W. Ya. Terus. Terus? Ya. salah. Sebelah V apa? Ini. Udah tadi. Tadi Iya, Mama juga tahu. Oh. Tadi juga ngomong. Nah, dari sini dari kanan dulu. Dari kanan. Dulu. Ini, ini. X. Ini, Yang ini. Pohon. Nah itu apa? Oke, okay. terus. Kesini, kesini. a ah, ini okay. l k oke p p ya s ini yang ini o oke okay, ini m iya yeah, terus m ya yeah. Iya ini. Oke. Okay. H. Ya. G. Ya. F. Terus satunya. F. Ya ini. Gak tahu. Tahu. Ayo semangat. Eh. Oke okay. Ya yeah. L oh, Terus? I Ya yeah. F Hah? A Gini A Oke, okay, terus? L Ya, yeah, terus? L E T Ya T Sama kayak ini tadi? E E Oke, terus? Yeah. bacanya apa Emily Slater A B C D I S T terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di lainnya waktu di video video selanjutnya